Selamat, selamat datang kembali di Rambut, di Rambut Nih ramalan buat kamu minggu ini bareng saya Hades dan saya Risa Ares kita hari ini punya edisi spesial iya akan menyampaikan spoiler spoiler terbaik termasuk empat zodiak yang akan beruntung di awal bulan Oktober pertama-tama iya. -selam kita ucapkan selamat buat empat zodiak ini yang tumben-tumbennya bisa melebihi keberuntungan dari Aquarius ya hmm, kita kasih kesempatan lah buat iya zodiak-zodiak lain untuk beruntung di bulan ini ya disimak dengan baik ya karena ini ini menyangkut kehidupan kalian selama minggu-minggu uh, awal bulan Oktober. Ya? Jadi, yang pertama yang diprediksi beruntung di bulan Oktober adalah si Cancer. Selamat buat Cancer ya! Cancer di minggu-minggu bulan awal Oktober ini akan mengalami kelancaran untuk rencana-rencana yang sudah dijalankan, yang sudah disusun. Hmm. Tapi perlu diwaspadai juga, apa itu? Ya, karena setiap semua hal yang gerin, yang lancar-lancar saja ini pasti memunculkan resiko-resiko yang akan lebih berat oh, iya. setelahnya. Berarti ini nggak terlalu beruntung-beruntung apa? -beruntung oh iya. Ya enggak kan? ya, terlalu beruntung-beruntung sama -beruntung, sekitar 50%, oh, eh, 50, 50, 50. 50. 50. Karena di sini juga selain beruntung kamu akan mengalami masalah kesehatan, kanker. Jadi perlu perlu menjaga kesehatan. Oh, iya. Nah, untuk mensyukuri ya walaupun masih prediksi tapi kamu pantas untuk bersyukur ya karena ini memang Alhamdulillah sekali, kamu masuk, zodiak Cancer ini masuk, diempat zodiak beruntung. Iya. Oke, yang selanjutnya ada Capricorn. Orang yang bersedia Capricorn juga cukup beruntung di awal bulan Oktober ini. Ini Capricorn, karirnya akan cemerlang, dan Memang. Capricorn akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang baru dan cukup menjanjikan. Oke. Ada tapinya ini. Tapinya apa? Ah, nggak selamanya karir yang cemerlang itu bisa menjanjikan juga. Ya siapa tahu kan masih ada kendala-kendala ya. atau karir yang cemerlang ini nggak bertahan lama. Ya. Jadi perlu waspada juga keberuntungan ya keberuntungan memang keberuntungan ya. tapi tetap harus waspada ya biar kalian itu nggak kaget kalau misalkan nanti di tengah-tengah karir mengalami ini apa? Jatuh jatuh bangun jatuh bangun jatuh jatuh tok jatuh tengah. bangun jatuh lagi bangun. kan bisa aja. Ya. oke yang selanjutnya ada Aries Aries, kamu selama minggu awal di bulan Oktober akan membuahkan beberapa hasil manis dari usahamu kemarin. Karir Aries juga akan mengalami kemajuan, bagi kamu yang berzodiak Aries, kamu akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Selamat, Selamat ya. Lagi pekerjaan ya ini ya, pekerjaan. Oh ya, ada percintaan juga. Untuk oh. percintaan kamu akan lebih percaya diri untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi ingat, ingat, sebelum karir kalian benar-benar diprediksi secara akurat untuk lancar, jangan untuk kehidupan berikutnya. Ya karena menikah kan gak cuma soal pesta pernikahannya aja. Ada unsur-unsur lain lah. Iya perceraian mengintai oh, kalian iya. tiap hari Hati -hati. atau beberapa pertengkaran-pertengkaran rumah tangga perbincangan tetangga sekitar uh, kan bisa saja. Uh, di waspada ya. ya? Oke, okay. yang terakhir ada Scorpio, zodiak yang satu ini rupanya akan mendapat keberuntungan dalam bidang asmara. Oke. Okay. Jika orang dengan zodiak Scorpio berpergian di tempat-tempat yang indah, mm -hmm. itu akan memberikan aura positif pada dirinya. Iya. Yeah. Kan sekarang lagi pandemi, ini kan wah sayang sekali Scorpio gak bisa pergi ke tempat yang indah dulu ya, ya keberuntungan kalian ditunda dulu ya dulu. jadi kalian tetap stay di rumah jangan ya. oh, kalau nggak penting-penting banget Capa? apalagi untuk untuk, untuk as, urusan asmara yang menetap memang ringan-ringan aja ya. jangan keluar ambil resiko ya kasihan tetap pada protokol yang sudah ditetapkan tapi kalau dilihat memang aura Scorpio ini dari dulu agak gelap juga hmm. karena mungkin berkat itu usaha yang sudah jelas jadi Scorpio masuk dalam keberuntungan dan auranya jadi positif iya, agak ya positif ya nah mungkin itu aja ya 4 jodiak yang diprediksi akan mengalami keberuntungan di bulan Oktober ini ya? ya di bidang karir, asmara, asmara. dan juga kesehatan walaupun enggak sehat-sehat amat kan hmm. yang penting masuk dalam nominasi 4 jodiak yang akan beruntung aja iya sekian dulu ya dari kita jangan lupa untuk menantikan video-video terbaru dari Rambut Mie, agar kalian punya satu patokan itu Dan jangan lupa bernafas ya. Jangan lupa bernafas. Kalau lupa ya itu bahaya sekali. sekali. Tetap jangan lupa bernafas, kita akan sering mengingatkan supaya kalian tetap bernafas. Saya juga Des. Dan saya Disa Ares. Sampai jumpa di rambut mie berikutnya. Dadah.